Di zaman sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan baru bermunculan. Dan yang perlu diingat, mendirikan perusahaan itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan yang lebih sulit lagi tentu mempertahankannya. Tapi tahukah Anda, ada beberapa perusahaan yang sudah berumur ribuan tahun, dan hebatnya, masih ada yang beroperasi sampai sekarang. Inilah 10 perusahaan tertua di dunia, yang masih beroperasi sampai sekarang, mari kita simak videonya berikut ini. Di urutan 10, ada perusahaan yang bernama Royal Mint. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 886 di Inggris. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan koin yang memasok uang koin untuk negara Inggris dan beberapa negara lain. Selain pembuatan koin, Royal Mint juga bergerak di bidang pembuatan medali. Royal Mint sendiri masih beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya di urutan 9, ada perusahaan yang bernama Tanaka Iga. Didirikan pada tahun 885 di Jepang, yang beroperasi di bidang pembuatan barang-barang untuk agama Buddha, seperti kuil Butsudan, yang ditempatkan pada rumah-rumah tradisional Jepang. Perusahaan ini sudah berumur 1137 tahun, dan masih beroperasi sampai sekarang. Di urutan 8, ada perusahaan yang bernama Monai de Paris, yang didirikan pada tanggal 25 Juni tahun 884 di Paris Prancis. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan koin, sama seperti perusahaan Royal Mint di Inggris. Mereka menyuplai uang koin untuk negara Perancis, dan pembuatan medali serta tempat menyimpan koin-koin kuno. Perusahaan ini sudah berumur 1.159 tahun, dan sampai saat ini masih beroperasi. Urutan ketujuh ada perusahaan yang bernama Stafelterhof, didirikan pada tahun 862 di Jerman. Merupakan sebuah perusahaan tempat penyulingan anggur. Perusahaan ini sudah berumur 1161 tahun, juga masih beroperasi hingga sekarang. Di urutan ke-6, ada Santo Petrus Stiefs Kulinarium, yang didirikan pada tahun 803 di Austria. Bergerak di bidang penginapan dan restoran. Perusahaan ini sudah berumur 1220 tahun, yang konon Christopher Columbus pernah menginap di sini, dan sampai sekarang restoran ini masih ada. Urutan kelima, ada perusahaan yang bernama Genda Shikyo yang didirikan pada tahun 771 di Jepang. Genda Shikyo adalah sebuah tempat produksi kertas di Jepang yang telah memproduksi barang-barang kertas upacara seperti mizuiki, pembungkus kado, dan hadiah pertunangan. Perusahaan ini sering dikenal sebagai salah satu perusahaan tertua di dunia yang masih beroperasi. Dan sudah berumur 1.252 tahun, sungguh prestasi yang luar biasa. Di urutan keempat, ada perusahaan yang bernama Hoshi Ryokan, yang bergerak di bidang perhotelan. Didirikan pada tahun 718 di Jepang, dan sudah berusia 1.305 tahun, sampai sekarang hotel ini masih beroperasi. Hanya dengan biaya sekitar 5 juta rupiah per malam, Anda sudah bisa menikmati pemandian dan kamar di hotel ini. Tentunya juga hidangan yang mewah ala Jepang. Di urutan ketiga, juga sebuah perusahaan asal Jepang. Yang bernama Koman, didirikan pada tahun 717, masih sebagai perusahaan di bidang hotel. Berusia sudah 1306 tahun. Dan konon pernah dijadikan tempat penginapan oleh para samurai dan sogun Jepang. Sampai sekarang Hotel Koman masih tetap eksis. Lalu di nomor dua, ada perusahaan yang bernama Nishiyama Onsen Kiyunkan. Didirikan pada tahun 705 oleh Fujiwara Mahito di Jepang, juga di bidang perhotelan. Dan masih tetap beroperasi hingga saat ini, pada tahun 2011, Guinness Book World Record memberikan hotel ini penghargaan. Sebagai hotel tertua di dunia, hotel ini pun sudah ada 300 tahun sebelum bangsa Viking datang ke Amerika, dan 225 tahun sebelum berdirinya kerajaan Inggris. Dan inilah dia, perusahaan tertua di muka bumi, bernama Kongo Gumi. Berusia sudah 1.445 tahun, yang didirikan oleh Shigemitsu Kongo pada tahun 578 di Jepang, bergerak di bidang konstruksi, atau pembangunan kuil-kuil Buddha. Setelah mengalami perjalanan lebih dari 1.445 tahun, akhirnya perusahaan mengalami masa-masa sulit, dan mengalami kebangkrutan pada Januari tahun 2006. Kemudian dibeli oleh Takamatsu Construction Group hingga saat ini. Konon awal kebangkrutan perusahaan karena pekerjanya sering main slot saat bekerja, sehingga petir-petir kakek Zeus menyambar bangunan-bangunan yang dibuat. Itulah 10 perusahaan tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.